Fakta penting Daihatsu Rocky sebelum membeli. PT Astra Daihatsu Motor, Adem, Formal meluncurkan SUV terkini Daihatsu Rocky secara virtual tanggal 30 April tahun 2021. Daihatsu Rocky tercantum dalam salah satu dari 5 produk kerjasama panjang Adem dengan PT Toyota Astra Motor Tam. Nama Rocky sendiri menggambarkan jiwa muda yang tangguh serta kokoh. Tambah Toshinori pada kegiatan luncurkan virtual Daihatsu Rocky. Daihatsu Rocky merupakan produk awal di Indonesia yang memakai Daihatsu New Global Architecture, ataupun teknologi DNGA, ucap Toshinori Edamoto, presiden direktur Adem. Berikut ini merupakan 7 kenyataan berarti yang wajib sahabat tahu tentang Daihatsu Rocky. 1. PT. Adem baru merilis Daihatsu Rocky jenis 1.0R yang mempunyai mesin 3 silinder turbo 1KR Vat berkubikasi 998 cm3. Mesin ini sanggup menyemburkan tenaga 98 dk di putaran 6000 rpm serta torsi 149 Nm di putaran 2400-4000 rpm drive to the town called home. shine bright cold evening fog. Daihatsu Rocky di Indonesia mempunyai ukuran panjang wellbase 2525 mm, panjang totalitas 4030 mm, lebar 1710 mm, serta besar 1635 mm. Dimensi ukuran ini mirip dengan Pro 2 Ativa serta sedikit lebih besar daripada Daihatsu Rocky di Jepang namun tidak terlalu signifikan. Secara total keleluasan serta keluasan dari Rocky Jepang serta Rocky di Indonesia itu sama, kata Anjar Rosyadi, Marketing Product Planning Division Head Adem. Tiga. 3 tidak hanya mesin 3 silinder turbo Daihatsu Rocky dengan mesin 3 silinder dual fiber berkubikasi 1.200 cm3 berkode WAV Walaupun kubikasi mirip dengan mesin 3NRV Ayla Akya serta Kalia Sigra Mesin aspirasi wajar Rocky ini berbeda total 4. Soal transmisi, Daihatsu Rocky di Indonesia ditawarkan dengan dua opsi transmisi, manual 5 percepatan serta CVT dengan dual mode. Ini hanya di Indonesia Daihatsu Rocky ditawarkan transmisi manual, sedangkan di Jepang cuma ada dengan transmisi CVT. 5. Varian paling tinggi Daihatsu Rocky 1.0 titik nol Rasa CVT sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan integratif Advanced Safety Assist Asa. <tik> Asa Daihatsu Rocky di Indonesia mempunyai enam guna ialah pre-collision warning, pre-collision braking, pedal misoperation control, front departure alert, land departure warning, serta land departure prevention. Secara totalitas, Daihatsu Rocky hendak mempunyai total 11 varian pada lini modelnya. Buat hari ini, PT Adem cuma memperkenalkan 5 varian dari 1.0R ialah 1.0RMT, 1.0RCVT, 1.0RMT ADS, 1.0RCVT ADS, serta 1.0RCVT ASA. <Suluh> 7. Semenjak diluncurkan, Daihatsu Rocky jenis 1.0R telah formal dijual serta telah bisa dipesan lewat dealer Daihatsu di segala Indonesia Untuk harga selengkapnya, bisa disimak di tabel berikut ini. 10 rtcmt MT 214,2 juta rupiah, 1.0RTC CVT 227,4 juta rupiah, 1.0RTC 222,2 juta rupiah, 1.0RTC 235,4 juta rupiah, 1.0RTC CVT ASA 236,1 juta rupiah. Demikian sekilas info dari kami perihal fakta penting Daihatsu Rocky sebelum membeli. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari kami. Salam Kardua Channel.